Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Melani Putri dari SMA Muhammadiyah 1 Sendaru kelas 11. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan tentang limbah bangun datar. Mari kita simak sama-sama. Limbah bangun datar ialah limbah yang berbentuk bangun datar seperti segi empat, segi tiga dan lingkaran. Contohnya kardus, plastik, triplek, pembungkus semen dan masih banyak lagi. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses baik industri maupun domestik rumah tangga. yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya menyebabkan kerusakan ekologis, menyebabkan penyakit, menyebabkan banjir, terganggunya estetik suatu daerah, apabila tidak ditangani dengan cepat. Pada dasarnya terdiri yaitu limbah organik dan limbah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayat baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi limbah dapat diartikan juga sebagai limbah yang cukup bahkan cenderung tidak dapat digunakan oleh mikroorganisme pengurang contoh limbah anorganik adalah plastik Besi, kaca, stereofoam, kain, keramik, putus makanan, dan kalen Contoh sebuah bangun datar dan produk yang dihasilkan dari bahan non-organis Audio jam. dan produk yang dihasilkan dari bahan organik setelah mempelajari tentang limbah diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan limbah bangun datar untuk membuah hati buku, tersebut, kulit pohon dan kotoran hewan contoh limbah bangun datar dan produk yang dihasilkan dari bahan organ setelah mempelajari tentang limbah diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan limbah bangun datar untuk dijadikan produk kerajinan tangan yang menarik maupun unik, sehingga memiliki nilai jual tinggi serta mengembangkan jiwa kewirausahaan d. peluang usaha satu menetapkan kelayakan usaha dua analisis oh, kelayakan jang. finansial tiga membedakan persaingan sumber daya yang dibutuhkan satu oh, manusia dua uang tiga material 4, teknologi 5, metode 6, pasar oh, Perencanaan administrasi usaha Satu, Perizinan usaha Dua, Surat menyurat 3. Pencatatan transaksi barang atau jasa 4. Pencatatan transaksi keuangan dan pencatatan pajak oh, dia jam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang limbah. Semoga dapat membantu dan semoga bermanfaat